Satu lagi nama baru masuk dalam bursa back tengah baru Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan mengincar back muda RB Leipzig Josko Gvardiol. Manchester United bakal belanja besar di musim panas ini. Setan Merah butuh tambahan amunisi di beberapa pos dalam tim mereka. Sektor back tengah menjadi salah satu yang diprioritaskan Eric Ten Hag. Setan merah berpotensi kehilangan 3 back tengah di musim panas ini sehingga mereka butuh tambahan tenaga di sektor itu. The Telegraph melaporkan bahwa United kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka tertarik meminang back RB Leipzig, Josko Gvardiol. Manchester United dilaporkan tertarik meminang Gvardiol Karena sang bek memiliki potensi yang besar. Bek berusia 20 tahun itu menembus tim utama Leipzig di musim lalu. Namun dalam waktu singkat ia bisa jadi andalan di skuad Dairoten Ia total bermain sebanyak 29 kali di musim lalu dan sukses membuat dua gol di Bundesliga. Jadi United tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan itu juga menyebut ada faktor lain yang membuatmu tertarik merekrut Gvardiol, Karena bek punya harga yang terjangkau. Pemain timnas Kroasia itu sebenarnya masih terikat kontrak yang cukup panjang di Leipzig. Ia masih akan membela Roten bulan hingga tahun 2025. Namun ia dikabarkan punya klausul rilis senilai 30 juta euro saja Jadi United bisa mengamankan jasanya di musim panas ini Dan United juga akan fokus untuk mendatangkan gelandang baru pada diri Frankie de Jong Baru mereka akan mencari bek tengah Kedatangan Dusan Vlahovic memberikan dampak yang cukup positif buat Juventus Namun mereka tetap membutuhkan sosok baru untuk menambah ketajaman lini depannya musim depan. Performa Flahovic selama 6 bulan membela Juventus sejatinya tidak mengesankan. Ia hanya mencetak 9 gol dari 21 penampilan. Sebagai perbandingan, ia mencetak 20 gol dari 24 laga untuk Fiorentina di setengah awal musim 2021 dari Itulah sebabnya Juventus membutuhkan tambahan amunisi di lini depannya. Beberapa bulan lalu, Juventus mengumumkan kalau kontrak Paulo Dybala takkan diperpanjang. Ini membuat satu slot di sektor depan menjadi lowong. Slot lainnya pun diakini bakal kosong mengingat Alvaro Morata dan Moisekan berada di ambang pintu keluar. Dari beberapa kabar yang beredar, Juventus diketahui ingin menjual kean dan mengembalikan Morata ke Atletico Madrid untuk mendapatkan penyerang baru. Juventus tidak hanya melirik keluar Italia, mereka juga memantau situasi pemain-pemain yang berkiprah di Serie A, tidak terkecuali bomber Hellas Verona. Giovanni Simuan Pemain kelahiran Buenos Aires Argentina itu merupakan anak dari pelatih Atletico Madrid Diego Simuan Ia cukup mencuri perhatian banyak penikmat sepak bola Italia sebagai penyerang yang punya potensi besar 2021-2022 menjadi musim terbaik Simuan selama berkecimpung di sepak bola Italia tidak hanya menghasilkan 17 gol Ia juga membuat 6 asis setelah diberi kesempatan bermain 37 kali oleh Verona Performa apik itu tidak hanya mengundang perhatian Juventus saja Raksasa Inggris Arsenal juga dikabarkan tertarik. Mereka pun butuh penyerang baru usai Alexandre Lacazette dipastikan cabut dari Emirates Stadium pada akhir bulan Juni ini. Gazeta dello Sport menyebutkan kalau nama simuan menarik perhatian pelatih Juventus. Massimiliano Allegri ia mempertimbangkan Simuan sebagai tandem Vlahovic atau bahkan penggantinya di situasi tertentu. Merekrut Simuan seharusnya bukan perkara mudah. Harganya sangat terjangkau jika berkaca kepada laporan, yakni sebesar 15 juta euro saja. Ditambah lagi, gajinya pun takkan membuat cara keuangan Juventus jadi berat sebelah. Belum diketahui kepada siapa Juventus akan bertransaksi untuk membeli Simuan. Sang penyerang membela Verona dengan status pinjaman dari Cagliari. Ditambah opsi pembelian di akhir musim ini dengan biaya 12 juta euro saja.